Halo sahabatku Selamat datang di channel EP Project Yang nonton video ini, sudah yakin Anda telah menjadi suami istri? Karena kali ini, saya akan kasih tahu sesuatu beberapa hal yang berkaitan tentang suami istri Yuk, disimak berikut ini bahaya yang ditimbulkan jika suami istri jarang melakukan hubungan cinta Yang pertama Kebahagiaan dalam pernikahan Dalam pernikahan, tentunya suami istri ingin hidup bahagia, tapi jikalau mereka jarang melakukan hubungan suami istri, ini bisa-bisa dapat mengganggu kesehatan mental yang berdampak langsung pada emosi. Tingkat emosi yang naik turun inilah yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Yang kedua, Stres Suami-istri yang jarang melakukan hubungan cinta, itu bisa berpengaruh terhadap penurunan hormon bahagia. Sehingga, hal ini sangat gampang membuat kita menjadi mudah stres, dan juga dapat memicu perselingkuhan. Yang ketiga, rentan terkena flu. Kuman bakteri maupun virus akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh pasutri yang jarang melakukan hubungan cinta. Hal ini disebabkan tentunya berhubungan langsung dengan lemahnya sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga kita dapat lebih rentan terkena flow. Coba deh, seminimnya lakukan seminggu sekali, selain baik untuk kesehatan, itu juga bermanfaat dalam keharmonisan rumah tangga. Nah itu ya sobatku, semoga video ini bermanfaat positif bagi para suami istri. Sampai di sini video ini, sampai jumpa lagi.